rina ini tu pokok pohon ndak dam tua betul kecil kan kilo bajak go kini lai batang le ndak bakaraju asaki ino akini a ah, putih kabel eh, kabel tie ah, babatul to tu? ndo asaki takki tolonglah tua ini nyata mantap Eh, kau amat lah Eh, kau amat Jangan, eh Jangan kira, Rina Tolong, Rina Tolonglah, Rina Utang mana? Hah? Eh, lagi lo Dek, ah Mana utang lu Utang lu utang lu Ah, mau utang di sini Lama berang-berang tua ah Eh, mantap Mengah! gue gak mau tahu ya! Gue gak mau tahu ya! Dia jadi dep kolektor, ada yang bisa kerja jadi dep kolektor. Bajal eh dang, aduh kawannya maggie dengkara jo jadi dep kolektor. Eh kalau dep kolektor tuh gayanya tidak mau deh itu do. Kalau mau itu malah kurang maggie piti itu mah. Caya lah, nak takut gitu dong. Tuh banget, lebih banyak gaya. Perman-perman kampung udah itu mah bisa. Makanya dep kolektor, kalau sangat. Tuh banget. Aduh, aduh lebih. Atau tunggu dikut Hei Tunggu dikut Bayar hutangmu Bayar hutangmu Eh Suaranya dong Eh suaranya dong Enggak dikut Anda langsung Hei Bayar hutangmu Hei Bayar hutangmu kalau tidak bayar, kalau tidak bayar, aku pukul aku Cak! caca, caca. Bagus, pasti langsung orang tuh ini utangku, ini hutangku, ambil semua. Oh. Bagus, bagus, Akan kubawa hartamu. bagus <laughs> bisa jadi kolektor, bisa, bisa. Bisa, bisa. bisa, bisa. bisa angkawanan, Den. Hah? Nah, lemah-lemah kawan-kawan lah Den, mana lo dena mengaruh sepai lo den, langsung lah den, nak itu tuh den, den gak tau jalan-jalan doang nalang lama di Cikong mah den, den, den. den e, tu besok lah, Gimana apa ya? jam 2, nah, nah, tolonglah den den tu dari jam 1 balik, itu jadwal lalu 2 balik makan, jam satu marokok, jam dua lalu balik den, mana lo dena, tolonglah den tolong dena kemantan nyok Mana hutangmu? Aaah! sejam bawah! sejam ya? Sajamnya? Sajam, Memang spontan, okay, jam dua! Jam setahun latihan, bro! Daduh! lagi? Uh. Bagus! Mulai! Mana hutangmu? Kalau tidak, aku caki He. Mana? lo Pak. Ari. Ya. Nah, ini saya, Pak. Ipen. teman teman saya, Rin. Nah, saya... Oh. Yang tadi, kenapa masih gelap ya? Eh, Pak. Mulut, eh, mata buka, Pak. Ah, bisa. Siapa tadi? Ipen, Pak. Oh, yang tadi hubungi saya, Kak? Iya, iya, Pak. Katanya mau melamar pekerjaan? Betul. Menjadi dokter? Ya, nah, mantap. Katanya dua orang? Ya, dua. ini hmm. Sampai ini. Selama majan dan pokoknya Tadi kau bicara apa ke dia? Hah? Apa tadi kau bicara? Ajar lah apa? Eh, kuis kau bisa lah.. Gitu lah.. Kau bicarakan saya kan? Ha? Enggak pak, kita.. Nggak, pak, kita mau ini apa.. Ya, saya ngajak dia pak.. Iya.. Saya, saya, saya, saya nggak mau ikut jadi dep kolektor.. Nanti. Dia yang mau pak.. apa bisa.. Eh, kau bicarakan saya lagi? Iya pak, tadi kau bicara sama bapak.. Ih, bapak bilang yang hitam.. Ih.. Ngoncong lang, sumpah.. Bapak dibilang lagi pak! Kau memang ya, kau cari-cari masalah ya? Nah, ada, apa? Kamu lu dulu datang cari kerja di sini, belum apa-apa, kau sudah bicarakan saya yang jelek-jelek. Mana? bahasa kampung saya nih. Ya, mana saya tahu? Coba kau bicara lagi. Oh, Mbak, gara-gara. Nah itu apa itu? Kok, kok, lu bagaimana nih? Lu bercanda-canda lu sama gue, gitu? Tahu dari mana saya itu artinya begitu? Eh, oh, eh, salah, eh, waalaikumsalam, waalaikumsalam, mantuni mencina ini ya. Oh iya, betul. Eh, hey, kalau tadi yang mau mencari pekerjaan di sini iya pak, saya pak, jadi udah siap saya pak kau dari mana? dari Padang pak, kampung saya serius, eh. kau dari Padang? Padang, ah, mantap pak kebetulan saya punya saudara banyak di Ambon coba, bagaimana kalau kamu mau itu? marah menagih utang kayak kemarin kan hmm. Tuh. apa? Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. nah, suara Mana utang lu? Lu bayar cepatlah kalau enggak buat ayah, Itu apa ayah, itu ayah, Untuk apa? Untuk apa begitu? Apa? Untuk apa begitu? Ya biar orang takut kan. Hu, Pak. Kalau hu lain kan. Tapi itu kurang bersemangat. Coba lebih bersemangat. Lebih. Ah! Mana? Mana utang lu? Ini, ini masalah anak muda zaman sekarang itu mereka tuh kurang apa ya? kurang semangat sekarang latihan dulu untuk mencari semangat ayo terpesona aku terpesona memandang terpesona aku terpesona memandang memandang iya <SILENCAN> <SILENCAN> begitu begitu <SILENCAN> betul ya ya, ya. <SILENCAN> capek pak capek <SILENCAN> tapi sekarang semangat bersemangat semangat pak <SILENCAN> kita lihat sekarang menaginya huh. Mana utang lu kalau ndak lu bayar gua buat... <SILENCAN> <SILENCAN> ada peringatan sedikit sekarang harus tagih utang orang tapi ganti baju dulu supaya orang itu takut ya pak Hmm, daftarnya nih. Siapa ya, siapa daftar orang yang harus kalian tagi ya? Bisa ya? Bisa pak? kamu beli sebuah deh. Nah, pokoknya dan dalam menta utama lo dan lain-lain banget. Iya, iya, iya. Langsung pakai gaya MDT deh. Uh, oh, wah, langsung. Nah. Wah. Ari. Oi! Los. Bang, mau beli apa, Bang? Ada roti, kerupuk, sama steleng juga dijual. Enggak beli apa, Pak? Gue ke sini mau menagi utang lu tahun 2013 hmm. utang bang? utang, lu punya utang kan? <tuk> lagi susah bang gak usah corona bang, ini jualan dengan aku bang roti 2000 nih bang beli 1000 aja bang, baru masih 3 minggu aja nih bang hmm. terus bang <tuk> gak ada uang aku bang utang lu anak, -anak. Anakku, anakku sakit bang, sakit dia bang <tuk> indah kemati aja aja, ucaki Nggak kamu sakit, nanti bang Kasam, tolong bang, aku sakit ada. bang <tuk> Uau Kolektur <dan terserah> ya, siap-siap di bawah dia kasihan mau belum pergi, Pak? Udah, boleh Nih, olahraga ya, hompos ya Nanti pulang ya Besok kita ada lagi Wah, 3 juta dalam sebulan ini Pena wak, kok kolektor Pena bisa mau itu, do. Kok enak, tadi orang tuhnya bagaya Mau itu lah nangis Oh, lata ibu lho hatinya ni liak Woi! Ibu hati dia jalik anak sakit rin Anak sakit dia jalik dah kakak Dia tak aduh anak sakit tu doi nak tu acting Tapi yang lho takut saya kan Agak tengah dan doi Dia tak aduh tu palsu tu Dia acting tu mah supaya awak tu nak bisa minta hutangnya Gaik dia ngecek kalau dirantau orang jangan jauh Dia yo. ni Penawar dia pake kolektur, penawar minta hutang orang Tu mbak ajar orang lho lho Eh! Pergara orang hilang binti den. Kini yang kedua kok, awal harus berhasil, awal harus ambil pittirnya banyak-banyak dan angganti pittir yang tadi berapa pittir yang terpakai? dua ratus lima puluh Dia, i di DP sama dua-duanya gondrong. Yang simpati yang mana? Yang ini apa yang ini? Ini Evan. Oke boleh tuh. Kenapa? Eh, Trisam Aduh aku lagi nggak bisa deh. Yang SL yang mana? Jujur aja, SL malam simpati sekarang. Evan. Eh, P. Eh, lu dan eh, bercanda-canda lu sama gue ya. Lu, <tuh> lu harus bayar utang lu tahun 2013 belum lu bayar utang apa ganteng nggak ada aku nggak pernah punya utang loh. baik. itu tuh, malu. lu jangan pegang-pegang gue ya. lu pokoknya harus lu bayar utang lu kalau ndak lu bayar sekarang juga. He? apa ini? mati. Ah. <gifu> Aduh Nyamanya Aduh Aduh Aduh Aduh Pokoknya harus lu bayar Tapi <tual> <mi> aku gak pernah <Bilder> <tual> punya utang abang Beneran <tual> Oi <Ouy>. Aduh <tual> Eh, kok dorong-dorong sih? Lu bayar sekarang juga kalo enggak <tual> Lu Hei <Hadi>. Jandong-dorong <tual> ya Sini pegang Aduh Aduh Aduh Jurus banding berendang GADUR Aduh Kenapa kalian berdua? Kita dipukul! Sama orang yang kita minta utangnya. Hmm, kau hancur begitu ya? Dia juga silat, bisa pakai palu, kayu... Kau kenapa nggak cedera tapi ya? Hebat juga kau! <t ihrer> <hier> ini mbak! Gimana ini bak? Ayo Dia diambil, ah. diambil Sabar Saya memang sejak awal sudah Tidak percaya dengan <laughs> Tapi tidak apa-apa Sebagai proses pembelajaran ah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari proses. Menjadi debt collector itu memang banyak tantangan. Baiklah kalau begitu, saya akan contohkan kepada kalian bagaimana cara menang yang benar. Biar kalian punya semangat untuk menjadi debt collector yang jauh lebih baik. Di mana, Pak? Ada satu orang Ibu-ibu Yang sangat menjengkelkan sekali Ibu-ibu, kita pasti bisa, Pak Dia sudah memaksa saya untuk turun tangan Dan kali ini, dia akan mendapatkan akibat Pasti, kalau ibu-ibu Ambil Ginjal ibu-ibu itu Masukin ke sini, Pak Tolong, ya, Pak Tenang Akanku ambil ginjalnya Iya, dan kau masukkan ke situ iya. sehingga kau bisa kembali iya, pak. memiliki ini. ginjal yang utuh iya betul pak kiri dan kanan kiri dan kanan ini, ini masih ada apa masih, masih ada ini sudah diambil nih pak ini, ini, ini masih belum ada ya ini sudah ada masih ada ini belum ada ini belum ada kita akan ada kan iya, pak ikut saya he pak <tuh> Bagaimana caranya masuk ke sini? Mari kita beri bacaan pada ibu itu Balik aja lah pak Janganlah di sini pak Bayar nih pak nah, Saya tidak bisa biarkan dia Kita harus selesaikan Ibu ini utangnya sudah lama, dari tahun 98 dia tidak bayar-bayar Saya sudah kirim anak buahnya saya dua kali 2003 satu kali, 2011 satu kali Kalian Pak, sendiri. ibu ini sudah menghantam banyak orang, Pak. Iya, Pak. Saya tahu, kalian pasti gugup. Kalian pasti down, karena habis dipukul. Tapi ini adalah bagian dari risiko pekerjaan kita. Kau mungkin, wajahmu yang tampan rupawan, bonyok ginjalmu. Wah, di sini. Ya kan, di sini nggak apa Pak. Ya kan, di sini nggak apa-apa. Nggak apa, -apa kan? makul, Pak. Udah nggak apa-apa. Terumpahnya ya, terumpah, Pak. Iya, makanya. Tapi kalian tenang. Kita akan berhasil menagih di hari ini Karena saya sudah menemukan sebuah teknologi alat Yang bisa membuat orang pasti membayar utang Alam. Mana alatnya? Ini Pak? Bagus. Ini bisa buat orang bayar utang Pak? Bisa Banyak yang sekarang juga debt collector memakai ini Ah gini aja Pak Bagaimana kalau Bapak yang maju Kita lihat di sini Pak Ya Tidak Pak? Kalian tunggu di sini Mau tunggu di sini ya, pak Tapi sekali lagi Bapak yakin ke dalam Pak? Yakin? Yakin aku? Tidak, pak Coba. pak Tenang ya. Ya. Kalian tunggu di sini. Ibu. Ya. Apa? Hah? Hah? Dari siapa ya? Siapa ya? Kok bayar utang? Hah? Saya sudah tagih kau dari tahun 98. Sampai sekarang kau tidak bayar utang. Kau bayar. Saya punya anak buah dua orang. Kau bikin apa mereka? Hah? Tidak kembali kepada saya. Hah? Kau kurang ajar sekali. Kau bayar utang sekarang. Bayar. Ku bayar utang, jangan banyak alasan. Iya, dengan bunganya. Hmm? Hmm? Kuh bayar? Makan kue bagaimana? Oh, oh, dance. Apa dance? Kontemporer apa? Hi, apa ini? Hah? Mau pura-pura kemasukan. Pura-pura kemasukan. Saya sudah sering lihat trik seperti ini. Apa? Hah? Pengobatan alternatif. Apa? Eh, hey. hey. eh. Hah, pura-pura mati! Tidak ada, kubaya yang pura-pura mati di sini. Oh, mau pukul? Oh, mau metal? Iya, jawab. Coba, bilang, bos, jangan, jangan dilawan. Apa-apa, guncangku. -apa? Bang! Ingat bang sebenarnya! Agimana ini bang? Untuk sebelah kiri bang! Bukan di mana? Bukan bang! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Oh.. Apa yang apa? Saya tak pasti ada lagi yang tidak tidur aku. Tidak boleh. Tidak boleh kiri teknik bercanda-canda lu sama gue gitu tau dari mana saya itu artinya begitu itu maksudnya Tapi dari mana saya tahu artinya begitu